Some fans, Welcome back to Time Out! You know, last night I was in the gym. He was here with me. Olive was here with me. And, you know, they loved that. And so I think it's, you know... No, I wasn't. Okay. And, no, I and, and, and it, you know, it just put... Yo, stop camping, Draymond Green. He wasn't shooting with you in the gym. Kita <laughs> nah, kebasa nih, Draymond Green bohong kemarin ini. Tapi bawa ngurusi padilla dan tahun kelas tamat hari ini. Tamat geng gila sih game to play. Show up kemarin ini untuk membantai total si Los Angeles Lakers dan Eddie main kembali sayur lagi mainnya. Dan hari ini dong, Devin Booker was sensational. 20 dari 25 tembakannya dan juga selesai dengan 47 poin. Dan Phoenix Suns selamat <laughs> dari tinggalan 3-0 hari ini setelah mereka berhasil mengalahkan Denver Nuggets Dan itu adalah dua topik utama kita untuk kelas timeout hari Dan timeout geng, hari ini masih bela belain ini untuk bikin timeout Walaupun masih ada di Bali untuk kawinan Kawinannya starts in 2 hours <laughs> Semoga kemur ini untuk ngeditnya abis ini But I just wanna say thank you so much to guys selalu, uh, Yang sudah selalu support timeout Dan nonton timeout setiap episodenya Really appreciate everybody Dan seperti biasa guys, ditunggu dulu likesnya Udah? Oke, gue udah tekan tombol likesnya Kita bisa mulai nih kelas hari ini Once again, thank you so much for tuning in uh, Untuk timeout hari ini Dan kita akan memulai kelas hari ini dengan A very very happy news dari Amerika, dimana salah satu pemain basket kita akan bermain NCAA Divisi 3 next year oh my god, I'm so excited, dan ya pemain itu adalah Gavin Ibrahim our little brother yang akhirnya memilih untuk commit ke lover University lover University ini adalah tim ataupun juga kampus yang akan bertanding di NCAA Divisi 3 uh, Gavin kemarin sempat bingung waktu gue ada di sana, gue sempat ngobrol dan juga makan sama diri sempat bingung kayak mau milih main junior College ke, Ataupun Divisi 3 Dia dapat multiple offers Kemarin ini karena dia rajin banget Memang untuk ikut basketball camp Ikut main di AAU Jadi banyak banget scouts yang udah pernah nonton dia Dan di senior year, -year nya juga dia lumayan Salah satu scorer untuk Walnut uh, High school kemarin ini Walnut saya memang kalah di playoff Tapi he was averaging 10.6 point per game Ini yang gue dapet sih tadi di max prep Semoga aja nih status-nya statsnya um, Gavin Man, gue udah ngikutin dia dari umur berapa Dari umur 14 tahun kali ya um, He's very very tall now Dia orang, -orang tingginya udah 6 foot 2 Badannya itu loh Gede banget sekarang ini udah kayak football player uh, What I like from Gavin obviously his work ethic He puts in the work every summer Every off season Dia pasti akan ngelatiin individual uh, Coach Chris yeah. <laughs> Shout out to Coach Chris And of course juga dia emang suka banget uh, nge-gym juga That is why his body is really good uh, Um, ya yeah man, Gavin, gue harapkan dia bisa mendapatkan Manage dan juga akan compete uh, untuk posisi nantinya di Laverne University Laverne ini sebenarnya dulu Agassi harusnya masuk sini juga ya, cuma sangat sayang banget waktu itu Agassi ada sedikit problem uh, Jadinya dia batal untuk main di sana, tapi hopefully this time uh, Gavin can represent us Indonesia uh, di NCAA Divisi 3 Oh my God kalau dia dapat menit kita harus berangkat ke Amerika juga. Dan untuk sekalian nonton Gavin, sekalian dukung juga DMX. Kalian DMX juga of course big year uh, at Grand Canyon University. Semoga dia dapat menit freshman year-nya dia. He has a big goal loh uh, si DMX tadi pas lagi live IG sama gue dia bilang dia pengen banget jadi freshman of the year. So let's pray for all these players man. Gila sih keren sih. Kalau makin banyak pemain Indonesia yang akan represent us in NCAA, so Gavin. Just want say congratulations. Just want say I'm so proud of you. Gue udah ngikutin jurninya dia dari SMP hingga sekarang. Um, yeah man, hopefully dia akan bisa berkembang terus juga nanti di lover bisa makin jago. Uh, bagi yang nanya, Gavin ini udah punya paspor di Indonesia atau belum? Gue juga gak tau guys, jadi jangan tanya di comment section ya, hopefully dia udah punya paspor sih, karena uh, we might need him in the future for our national team, uh, dan juga semoga Papa Jeff, <laughs> Papa Jeff kasih anak yang main di IBL nantinya, semoga ya, amin, so, very excited tuh, untuk future-nya, uh, Alfa Riza, Zain Adnan, uh, who else Gavin, DMX, uh, Russell Nyo hopefully gonna get a team too, Uh, pokoknya banyaklah kita doain aja lah anak-anak Indonesia yang sedang berjuang di Amerika uh, bisa mendapatkan menit yang sangat signifikan nantinya di NBA dan juga make some impacts. Amin. So now let's move to the NBA. Of course kita harus membahas tentang Coach Mike Budenholzer terlebih dahulu yang akhirnya dipecat oleh Milwaukee Bucks. Uh, sedih sih sebenarnya juga sedikit karena kita tahu pemain Coach Bud itu kehilangan brothernya dia saat lagi playoff. Uh, brothernya mengalami kecelakaan. Uh, sangat sedih banget. Uh, tapi memang kayak Milwaukee Bucks kurang happy dengan hasilnya ini Setelah jadi best record in the NBA Mereka harus kalah 4-1 Langsung in the first round Against the number 8 seed Miami Heat Banyak sih emang pelatih-pelatih Udah pernah bawa timnya juara ya Oke Frank Vogel, Nick Nurse I'm missing one, I forget who was it Tapi juga itu langsung dipecat Setelah gagal di season-season berikutnya Coach Bud, Coach Bud ini memang pemain gue juga sedikit kecewa, tapi mungkin gue yakin juga dia fokusnya nggak ada di uh, series tersebut. Uh, but I guess professionally, still lebih ada be professional, uh, dimana sayangnya nggak ada adjustment. Kita kemarin paling berharap adalah Coach Bud untuk menaruh. Si Giannis menjaga Jimmy Butler. As we know, Jimmy Butler was cooking Drew Holiday the whole series. Cuma memang tetap Drew aja, sama Chris Middleton yang jaga si Jimmy Butler. Uh, akhirnya kan Miami Heat menang 4-1. Uh, Giannis pun juga main sangat menyayangkan sekali kalau memang Coach Bud juga nggak banyak melakukan uh, adjustment. Jadi, I think mungkin voice dari Giannis ini juga ada sedikit uh, apa ya pengaruh untuk ownership dari Bucks ini memecat si Coach uh, Mike Budenholz. Tapi gue yakin. Coach Bud kedepannya pasti akan ada tim lagi yang interested in him karena he is a really good coach menurut gue. Uh, but, sekarang ini ada beberapa nama yang santer banget di-connected ataupun di-relate kepada Milwaukee Bucks. Of course ada Nick Nurse, ada juga assist assistant coach-nya Bucks, yaitu uh, Charles Lee. Kalau gue sih, feeling gue harusnya Nick Nurse ya. I think Nick Nurse ini... Tipenya dia ngelatih itu cocok sih dengan tim Milwaukee Bucks ini. Apalagi udah ada Yohanis juga Andrew juruhaldeh sebagai core-nya. So, this is a big year, oh big off-season untuk Milwaukee Bucks. Karena kayaknya window-nya mereka... I don't know man, I don't think the window, uh, window championship of America panjang banget sih I think probably like 3-4 more years Jadi kalau mereka ingin juara, ini mereka harus lakukannya sekarang-sekarang ini juga sih Jadi itu dari Milwaukee Bucks, Kalau kalian pengen ingetin coach bud siapa, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Oke, okay. first game hari ini jujur gua ga nonton guys, <laughs> Jujur gua ga nonton, so I just gonna talk uh, about it just briefly aja kepada kalian Uh, Boston Celtics berhasil reclaim their home court advantage uh, Dan juga spoiled spoil si Joel Embiid MVP night dua kali ternyata ya Dispoilednya sama ya my, uh, Boston Celtics uh, Celtics hari ini 114, 102 di game ketiga um, Finally we gotta see Tatum Apa ya? Salah We gotta see closer Tatum Ataupun juga Tatum yang clutch hari ini Dia uh, tadi sealed the win with a big three at the end uh, Justin Tatum 27 point hari ini Dan juga 10 rebound Jalen Brown Did another amazing job On James Harden Dan juga Dia juga skor 23 poin 7 rebound, Dan 5 assist And Opa Horford Ini kayaknya Emang suka banget eh, Men di Philly ya Dia kayaknya suka juga Jadi <laughs> Aduh, Udah sampai batuk gue uh, Dia juga kayak Suka banget Jadi papanya Philly Dan juga uh, Joel Embiid uh, Setelah kemah ini Saat lagi latihan Ditanya sama reporter Are you a good shooter? <laughs> Lalu Jason Denny Menjawabin He's an elite shooter And he showed up Today sebagai elite shooter 5 dari 7 trick poinnya Dia pun juga selesai dengan 17 poin dan juga 7 rebound. So, Opa Horford still owns the Philadelphia 76ers. <laughs> And Grant Williams, though. Uh, menurut gue kita jarang banget ngomongin Grant Williams di series ini. Tapi di dua game terakhir ini, menurut gue perannya dia cukup penting. Apalagi untuk jaga Joel Embiid. So, I don't think the Boston Celtics could, could win these two games without him. Dan tadi kasiannya itu kepalanya dia diinjak main Joel Embiid. Joel Embiid tapi gak sengaja sih. Dia gak lihat kalau di bawahnya ada si Grant Williams dan memang kelangka aja tadi. Duh, itu bisa ngeri sih, bisa geger otak men Tapi luckily, untungnya tadi si Grant Williams gak apa-apa dan he was still playing in that game. Um, yeah, Joel Embiid hari ini 30 point, 13 rebound. but he did not really get any help from his teammates menurut gue. Harden kembali ngilang lagi. Um, just one game guys, it's only game one, <laughs> beneran man. game one, itu dibantai terus sama Celtics um... Iya yeah, man, akhirnya okay, sebentar lagi, Harding dia mau berubah nih jadi Ben Simmons. Tadi gue lihat ya beberapa kali emang ada kritik juga bahwa dia udah kayak 3 feet atau udah deket sama ring, tapi emang dia nggak di up atau nggak ditembak malah dioper keluar sih. Jadi agak aneh ya. Uh, Baik yang bilang This is the real playoff Harden right here. <laughs> Katanya kalau gamenya makin penting Harden itu makin hilang biasanya. Dan ini ya, hari ini James Harden 3 dari 14 belas nembaknya dan hanya 16 poin. Walaupun he still has eleven assists. Tapi menurut gue kita Butuh Harden yang mungkin 30 poin Ataupun juga 40 poin Untuk membantu Vili memenangkan game uh, Melawan Celtics uh, Terus Maxi juga harus step up Maxi hari ini hanya 4 dari 16 aja Ya, dia ini their Big three sih Dan Tobias Harris gue nggak tahu sih kemana sih Tobias Harris <laughs> Tobias Harris udah tiba-tiba menghilang juga Sekarang ini um, Doc harus muter otak sih ya. Yeah, harus muter otaknya dia Uh, dan dites nih, beneran gak nih? Pelatih jago nih, kalau pelatih jago pasti dia bisa bikin adjustmentnya Dan juga bisa slow down si Boston Celtics Karena kita berikutnya pindah ke Phoenix Suns Yang hari ini gokil banget sih Digendong sama dua orang aja, men Dua orang bisa ngalahin the whole Denver Nuggets team uh, 121-114 Phoenix Seperti gue bilang, dia bisa selamat dari ketinggalan 03 Dan ya, yeah, gak di-sweep juga sih di series ini <laughs> Mereka hari ini main masih tanpa... Uh, Chris Paul obviously Chris Paul kalau Hala udah out ya Statusnya tiga, uh, Untuk game 3 Dan 4 Dan mungkin 5 uh, Dia mengalami cedera groin uh, But Devin Booker man He was nothing short Of sensational today Gila man 47 point 20 dari 25 uh, Nembaknya And this is he, And he is doing this Against a very good Defensive team Jadi Gila man 20, 20, 20 dari 25 Menurut gue gak masuk Ah kali sih di playoff lagi uh, Dia juga 9 assist 6 rebound Ini keempat kalinya Devin Booker berhasil mencetak 45 plus point In the playoff uh, Udah menyamakan rekor pemain Phoenix Suns lainnya juga And he makes it look so easy Menurut gue sih Dia tuh kayak pinter Dia tuh bisa kayak live dribble Cari spacing And then he just go to his spot Lalu langsung ditembak sama dia Dan dia kok udah dapat kayak Satu, dua, tiga bolanya masuk Itu pd-nya dia udah gak bisa di stop lagi sih Menurut gue Um, ya yeah, man, Devin Booker menurut gue salah satu pemain yang sangat konsisten di playoff tahun ini. Dan lo kalau mau bilang, the best player in the playoff uh, this year, kayaknya pilihannya cuma dua sih. Either Jimmy Butler, or si Devin Booker ini sih, gila sih. Dua-duanya menurut gue bener-bener mengeluarkan kemampuannya lah ya selama playoff ini. Uh, dan Uh, ya, yeah, definisi gendong sih, definisi gendong untuk booker hari ini Dan tadi terakhir itu sebenarnya Naga sempat coba untuk ngejar di game kali ini di mana ada dunk-nya uh, MPJ on KD, that was a nasty slam uh, Tapi terakhir TJ Warren step up with a big shot uh, Lalu juga di book finish it off with a scoop layup Uh, for the Suns si hari ini yang paling penting, ya. Kuncinya adalah mereka push the pace. Apalagi mereka nggak ada point guard untuk ngatur-ngatur serangan half court, gitu. Jadi, itu tadi dia penting banget untuk bikin si Denver. Kesusahan saat transisi defense. Dan juga, mereka nggak siap untuk match up defense mereka. Jadi, teman gua gue adalah kunci paling pentingnya si Phoenix Suns hari ini. Uh, KD hari ini 39 poin, tapi nembaknya sedikit kacau. Uh, nembaknya kurang banget, 12 dari 31. Tapi tetap tari-tari juga dia ada uh, clutch best. Juga untuk Phoenix Suns Tapi yang gue paling suka dari KD He did everything, yo He did everything Dari 9 rebound uh, Sorry, ya 9 rebound 9 rebound, 9 assist Semoga gue gak salah nih Tapi, ya yeah, man He is a willing passer And dia juga a great rim protector Untuk si Phoenix Suns uh, Cuma Ethan aja sih yang bapuk sih. I think Ethan ancur banget, 4 poin dan 9 rebound. Uh, tapi untungnya tadi untuk Phoenix Suns hari ini adalah Jock Landell step up. Jok Landell masuk memberikan energi yang luar biasa. Andai kan Ethan bisa kayak Jok Landell energinya, oh my god. I think the Phoenix Suns thing gonna be really good. Tapi... Uh, Jok hari ini 9 rebound, man. off the bench with nine rebounds, six uh, points. I think depannya Phoenix akan pakai si Jok Landel juga sih di rotasinya mereka. TJ Warren not bad, tujuh poin hari ini campaign, eh, campaign not bad juga lah tujuh poin, walaupun 1 dari 5, 3 -nya. Uh, salah satu dari lima tiga poinnya. Phoenix seharusnya yang penting sih bisa dapat 30 puluh poin aja dari pemain. Uh, rotationnya dari pemain base tiga puluh empat tiga puluh poin. I think that will be enough untuk bisa menangin game melawan Denver Nuggets sih. Um, ya yeah, tapi next game gue yakin Denver Nuggets nggak akan ngasih si Devin Booker segampang ataupun nggak ngomong gampang sih tapi maksudnya gak Seenak enak gini ya, kalau dibilang 47 poin ini jadi akan dibikin Gue yakin mungkin uh, Devin bukan akan lihat banyak double team sih in the next game Tapi hey, mungkin itu adalah saatnya KD untuk 45 poin You never know, karena dalam satu game lo gak bisa sih double team dua orang sih Itu akan susah banget uh, Padahal hari ini Jokic gila sih, oh my god man Jokic hari ini 30 poin, 17 rebound, 17 asis That just crazy bro Gue gak pernah sih liat big man. Apakah ini the real MVP? <tuh> gue gak pernah liat big man kayak gini sih. Gila statsnya. This is crazy, man. And Jamal Murray ini juga gokil sih. 32 poin. 13 dari 29. Cuma tadi terakhir. terakhir. Di quarter keempat tuh kayak kebanyakan ISO. Dan juga kebanyakan dribble sih. Si Jamal Murray dan juga Denver Nuggets. So, that is why hari ini Phoenix Suns bisa menang. Dan sekarang kita pindah ke game yang udah mungkin ditunggu-tunggu. Untuk dibahas. Sesuai prediksi gue kemarin ini. Golden State Warriors smoke. The Lost Angels Lakers. 127 100 Ya kali tapi guys Masa sih Warriors Mau kalah 2-0 duluan sih uh, Di series ini um, Kita sebagai fans Pastinya juga nungguin sih 6 atau 7 game sih <laughs> Dan fansnya Warriors Udah boleh lah Keluarlah dari uh, Goa sekarang ini And Clay Thompson dong Was in the zone Kemarin ini uh, Clay was hitting his Eh, uh, three point shots, uh, dari awal sih, dari awal. Uh, dan kalau Clay Thompson, uh, ritmenya bagus, lalu juga three pointnya just go down. Nanti menurut gue lah, uh, worst tuh susah banget sih untuk dikalahin kalau Clay Thompson yang lagi on, emm. Um, dari awal, like I said, dia dalam ritme yang bagus banget, di bawah pertama pun langsung 16 poin kemarin nih, uh, 5 dari 7, tiga poinnya, dan itu menurut gua critical banget untuk si Warriors, karena Lakers main unggul duluan di kuarter 1, uh, LeBron and Rui was like hitting everything kemarin, Rui, uh, LeBron menghalangnya 21 poin kemarin di bawah pertama, and Rui I think menghalangnya 14 poin, jadi... Uh, clay bisa hot Apalagi di second quarter kemarin Second quarter kemarin langsung dibantai sama si Warriors juga Si Lakers Itu menurut gue critical banget sih kemarin ini sih Dan ditambah di quarter ketiga Uh, defensive wars was really tough Lalu di quarter 3 Clay masih panas Dan terakhir tuh Dikasih tembakan yang super susah sama Clay Sama, eh, sama Steph Curry man He was hitting a very tough 3 point shot Dan disitu uh, Leadnya Warriors udah sampai 30 point Dan ya yeah, di quarter keempat Kemarin kita nonton pick up game guys <laughs> Nonton pick up game Anthony Lamb Melawan Tristan Thompson bro <laughs> In the NBA play Oh my god Gue sampe keempat udah matiin sih Quarter 4 gue udah males banget nontonnya um, But hey, Clay main selesai dengan 30 poin 8 dari 11 tiga poinnya sedangkan Steph obviously kemarin lebih jadi playmaker uh, dia 20 poin dan 12 assist ini adalah assist terbanyaknya dia di playoff sejak tahun 2014. Um, Ya yeah, man, Steph ini ngerti lah role-nya dia, dia kemain sering banget kayak di Blitz, lalu juga sering kayak di Double Team, dia, dia pintar banget untuk nyari temen temannya sih. He knows, like what he needs to do. Dia ngamaksan, oh gue harus 30 poin, 40 poin, enggak kayak gitu sih ini Steph. Uh, kemain juga kemain Warriors ngeluarin senjata rahasianya, guys. Senjata rahasianya adalah pick and roll antara Steph dan juga Draymond Green. Gue kadang-kadang mikir si Steve Kerr ini kayak gak mau sering-sering pakai ini sih, kayak biar gak ketahuan gitu sama lawannya gitu, tapi... Um, like I said Steph was just amazing Finding his teammates kemarin ini Motion offense Dan juga ball movementnya si uh, Warriors juga bagus kemarin ini Warriors total sesuai dengan 38 assist 38 assist, Gila sih uh, Draymond juga kemarin hampir triple double 11 points 11 rebounds 9 assist. Vintage Draymond kemarin ini Dia banyak banget menurut gue juga Set screen yang bagus Untuk Clay Untuk Steph Jadi Perannya Draymond kemarin Bener-bener besar banget uh, Terus dia juga main took the challenge Untuk menjaga Anthony Davis Ini salah satu menurut gue Adjustment yang penting juga Dari Steve Kerr um, He is very physical With Anthony Davis Dan selalu box out AD Bagus sih kemarin ini uh, Dia make sure Kalo AD AD awal-awal itu Gak bisa get hot Gak bisa dapet ritmenya dia Dan di bawah pertama AD cuma dua Dari 7 field goalnya Dan never recovered After that uh, Draymond defensively Menurut gue adalah Kunciannya Untuk goal state warriors Dan ada orang Nyim, nyemprot guys di depan agak berisik dikit aja nggak apa-apa. Eddy um, abis main kayak Will Chamberlain kemarin ini main kayak Robert Sacre guys <laughs> langsung Eddy main 33 menit hanya 11 poin aja kita udah selalu bahas di timeout kalau AD Eddy adalah salah satu superstar yang gak konsisten gue pun juga nggak inget kapan terakhir di playoff dia bisa main dua game berturut-turut yang bagus uh, lihat aja nih game ketiga AD eh, bisa aja meledak lagi sih jadi Will Chamberlain lagi nantinya juga down it the Warriors uh, satu adjustment juga ini buat sama Steve Kirk main obviously ini terpaksa kayaknya adjustment harus dibuat karena Kevin Looney tiba-tiba sakit beberapa jam sebelum game akhirnya dia memasukkan si J. Michael Green dan J. Michael Green tidak mengecewakan guys dia memberikan energi yang bagus dia juga bisa space the floor uh, beberapa kali ditinggalin juga di corner 3 kemarin ini sama Lakers gila main gak di respect sama sekali yang main Lakers um, dia total selesai dengan 15 poin tiga kali tripon juga hanya main 13 menit walaupun hanya main 13 belas menit impactnya dia bagus banget karena juga dia beberapa kali put pressure juga on the rim dia dapat layup uh, dia dapat uh, konghala ada foul and one juga singkat gue main ini tapi um, ya yeah, Jamal Green gila men udah lama banget main gak main kayaknya yang di menit-menit yang sangat penting uh, tapi ini susah loh dia dapat kepercayaan di game lawan Lakers di playoff the semifinal itu gak mudah untuk lo bisa langsung adjust dan juga bermain bagus jadi respect dong, respect untuk Michael Green kemarin ini uh, menurut gue kayaknya dia bisa terus jadi rotasi nanti uh, menjadi bagian dari rotasinya Steve Kerr di series kali ini uh, kemarin worst, like I said juga physical ball defensively dan mereka pin terbaik. main defense yang gak nge akhirnya tanpa nge-foul uh, kemarin free throw-nya Lakers hanya 17 Konghala game pertama udah empat ya. Konghala lagi game pertama gue gak lupa sih tapi pasti uh, kemarin Lakers hanya tujuh kali free throw dan Warriors dapat 16 belas free throw saja jadi imbang kemarin ini dan Warriors juga dominate the rebounding side dimana mereka 55-40 menang reboundnya uh, dari Lakers. Uh, jujur, Lakers kemarin kelihatan agak capek jujur aja diajakin lari terus sama Warriors. And Warriors ini bukan Memphis sih, mempis baiknya mungkin mereka. Uh, rely on Jamal Moran, on Desmond Bain. Kalau ini enggak, men, ini mereka lari-lari main screen loh, lewatin screen men Clay Steph, uh, maybe Jordan Poole, uh, Andrew Wiggins. Mereka semua suka lari-lari sih. Jadi um, gue penasaran sih conditioning-nya para pemain Lakers gimana. Apalagi kita tahu ini seriesnya berat loh. Seriesnya hanya istirahatnya satu hari, satu hari, satu hari. Apalagi belum terbangnya. Jadi, fisiknya pemain Lakers ini akan diuji sih menurut gua sih. Jadi, gua penasaran adjustment apa yang akan dilakukan sama uh, Darwinham di game ketiga nanti ini. Tapi, untungnya main LeBron. Uh, istirahat ya, sama AD Edisi abis dibantai itu dia dapat menit untuk istirahat lah lama di kuarter keempat. Jadi Lebron kemeni first half like asih jago 21 poin seingat gue. Uh, dia kemarin tapi di babak kedua satu dari 5 aja dan hanya dua poin menghilang langsung opal Lebron kemarin ini uh, total 23 poin dan juga 7 rebound. Uh, Rui sih replayed an amazing game kemarin, ini. Uh, very efficient off the bench kemarin dua puluh poin untuk Lakers, uh, but Game ketiga kira-kira siapa nih guys yang akan menang ya? Kalau gue I don't know why, gue ada feeling karena adk kayaknya akan main bagus di game ketiga. Jadi I think Lakers besok pagi harusnya bisa menang sih. Jadi nggak sabar sih untuk nonton game besok pagi ini karena it's a big game. Kita akan lihat siapa yang akan lead 2-1 duluan besok ini. So Lakers fans dan Warriors fans please yang damai-damai aja komennya di comment section di bawah. Jangan toxic. Kita di sini hanya good vibes only guys. Kau mau trash talk boleh. Tapi trash talknya yang lucu-lucu aja guys. Jangan yang parah-parah Tuh -parah kalau liatin live chatnya si video.com sih ancur banget itu. Kayaknya main kata-kataan semuanya sih. <tuh> tapi semoga di comment section timeout kita lebih asik lah ya sini. Kita lebih asik, lebih ngelucu-ngelucu lebih untuk entertainment. Timeout pun juga gue kedepannya main bikin. Biasanya agak lucu sih. Tapi gue kayak orangnya kurang lucu ya. <tuh> Pengennya ini kayak nggak ngomongin basket aja. Tapi ini juga jadi entertainment. Jadi hiburan juga untuk kalian semua. So Hopefully you guys feel that way about timeout. So once again, thank you so much to you guys for always supporting timeout. Gue lupa lagi, gue belum bikin prediction sama player of the day. <laughs> udah buru-buru banget hari ini bikin timeoutnya. Prediction besok Lakers lah. Pokoknya apapun itu, besok menurut gue Lakers akan menang. Ya yeah, player of the day. lu udah pasti tau lah. Devin Booker, 20 from 25. Field goalnya, 47 poin. Uh, tadi berapa? 9 asis, I think. Oh, nggak salah. So, itu adalah one of the best performances juga This year uh, in the playoff uh, Yang kita udah, udah lihat selain Jimmy Butler 56 poin um, But yeah man, Devin Booker was hot today He was phenomenal, jadi itu kenapa dia Jadi playoff the day today uh, Time out gang, itu dulu itu time outnya, wow 23 menit guys, tanpa disangka-sangka Gue belum bahas, gue belum bahas pemain asingnya Kamboja ini, gue tadi pengen bahas uh, Pemain asingnya Kamboja, cuma tadi Kelly saya Sorry Kelly, Kelly gue udah mintain datanya semua Kelly udah kasih gue, cuma hari ini gue belum Sempet banget sih untuk uh, research juga tentang pemain Kamboja Tapi pemain Kamboja sih asingnya gila sih Itu berkelas men Ada satu yang katanya Kelly May, Atau dua mungkin yang Kata Kelly mainnya Di top Yunani Fuck man F**k, Ini jadi kayak tim Kamboja Kambojanya sih. Gila sih, kita akan berat juga Akan seru sih, akan ramai juga nanti kalau ketemu tim Kamboja. Karena, man, they are loaded with pemain naturalisasi sih. So, interesting. Tadi saya memang tim 3 x kita yang cowok kalah dari Vietnam. Tapi kayak yang cewek sekarang ini lagi ballin. I think they are winning. So, itu dulu guys untuk timeoutnya. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. And have a great weekend everybody. Besok gue gak tau, gue gak janji besok bikin time out. <laughs> besok gak janji, tapi gue usahin kalau emang gue ada waktu uh, besok ini. Karena besok hari terakhir di Bali. So, we will see tomorrow. Kalau emang ada waktu gue akan bikin. Kalau gak ya nanti ditunggu aja hari Senin ya guys. So, once again, thank you so much guys for watching. And Cislin gak bisa masuk ke kamar. Aman, Ci. Masuk aja, Ci. Oke, okay, thank you guys for watching. I'll see you guys again. Very soon. Peace out, everybody.